merangka uh, memperingati pelaga perang bintang karena sudah lama untuk teman-teman kisau mania Kalimantan Barat tidak berkumpul satu titik khususnya teman-teman yang memiliki burung mewah-mewah syukur puji Tuhan alhamdulillah pagi hari ini saya lihat teman-teman dari Pontianak juga banyak yang hadir Sintang Kemudian teman-teman dari Putusibaw Boju ada yang hadir, melalui Jadi syukur kami, sangat bersyukur. Terima kasih teman-teman, rupanya antusiasmenya dengan judul laga perang bintang kali ini cukup untuk memikat teman-teman untuk hadir pada hari ini. Uh, uh, uh, dia, uh, ataupun sih yang disediakan ya, Dopres kita tidak terlalu besar Namun ada di setiap pas angin yang tornado men ada blender, ada kompor gas ble, uh, Setrika dan lain-lain Berapa kelas yang disediakan? Ada 27 kelas yang kita perlombakan pada hari ini Dari kelas apa? -apa? Kelas murai batu ada lima kelas Ada kelas eksekutif sampai kelas ABCD Kemudian kacer juga ada lima kelas Kemudian cuci hijau ada empat dari eksekutif sampai ABCD. ABC maksud saya kemudian ada eh uh, lobet lobet paud dan kapas tembak konin dan serindit. Harapannya di kegiatan ini ya Harapan kami dengan adanya kegiatan hari ini, teman-teman yang sudah lama tidak berkumpul dari jauh selama ini kan bermain ayam Pontianak, main di Pontianak, ayam Hulu, Man, di Hulu. Hari ini kita berharap uh, kumpul satu titik untuk uh, silaturahmi yang sudah lama tidak kita jalin bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Kalimantan Barat. Jadi <tuk> kalau yang buat full full turun full semua berapa orang 20 lebih waduh mantap nih jam berapa dari berangkat jam 7 udah ngambil tiket semua udah apa apa aja hijau semua lengkap oli pun ada Oke okay, terima kasih. Eh, pagi Bu. Pagi-pagi <tuh> <tuh> nih ikut gantang juga Bu nih? Iya. Ikut gantang juga? Iya. Enggak ikut suami nih. Oh, ikut suami. Dari mana ini Bu? Dari Sanggau. Oh dari Sanggau. Ya. Ada berapa bawa? Selamat pagi Om. Open pagi. Ah dari mana nih? Di. dari kedua Dari Entekom Wisi atau Sanggau nih? Entekom Pak. Pak Entekom. Ente nah pagi-pagi kok sarapan jagung nih Om? Di sarapan. Apa oh, iya, juga? oh emang hobi sarpan jagung gak ini? Jagung. Hmm, hmm. aduh hati-hati om jagung muda kena petong om banyak jagung muda bukan jahat muda oh iya banyak bawa jagungannya berapa, berapa putih atau ekor? dua ekor pak oh dua ekor eh eh. Jadi jang. Eh. Kau kagak lajang? Oh, selamat pagi. Ayo, ke sini. Kena matahari. Ah. Pagi, Om. Pagi. Oke, okay, pagi hari ini ada bawa berapa kacang nih? Satu aja. Satu aja. Ini namanya berjualan kah apa nih ke banyak burung nih? Jualan. Jualan. Apa-apa aja nih di Burung lovebird sama kenari. Kenari yang kacang. Gacor. gacoran, Ini gacoran atau sayur nih? <laughs> ini sayur <laughs> ini kenari kenari, ini loper ke apa nih? Ya? Eh, iya itu kurang lah aku, kak, oh, lopet, lopet aku gak katakan kenari kenapa takal tadi? Oke, berapaan itu? Seratus lima an untuk lepas lembut kenari ya? Kenari 700, ratus, yang over ya? Kacoran takcoran over? Dijamin ya, jantan? Jamin, jamin. Oke, oke. Selamat pagi, pagi, pagi. Dari mana nih? Dari Sanggau. B S S F, ESF? Oh, turun berapa personil tadi? Ada tiga personil, mungkin dua belas buruh. Dua belas buruh? Dua belas Ini kacer atas nama siapa nih? Ini atas nama Boluna. Baru nih? Pernah. Baru. Udah pernah naik podium? Udah, udah pernah naik podium di Pontianak, udah berapa kali. Udah pernah di juara dua, juara tiga. Uh, hari ini datang burung ini jinak ya uh, udah udah udah ngambil tiket lah. udah udah ngambil tiket kita udah udah siapin tiket tiket kita ada di sini kita lengkap tiket kita sudah kita jauh-jauh udah pesan <tik> dua minggu sebelum pertandingan kita datang Udah, <San> ini tiket juga. Ini brosurnya oke, okay. yang perang bintang. Oke, okay. semua faktor semua di sini. Istilahnya dalam pertandingan, siapa yang juara tetaplah layak dijadikan juara. Oke, okay. siap Beneran